Sebentar, di sana ternyata itu yang dikirim yang negatif semua kok malah negatif didahulukan yang positif kok dikerekno. Yang positif dikedahulukan. No. Ya, Wes, jawaban ki aku berok-berok gak apa-apa ternyata negatif semua di sana tak tanyakan. yang positif gober ning kene maksudmu piye? Apa berok-berok aku gak apa-apa Ayo -apa geger-geger Piye <tid> iki? Meski ini aku rambut-rambut gak ternih rana yang koneka gue yang negatif foto, terus yang positif kok mau karek ini, maksudmu kamu padahal positif berarti kalau positif ditunda dulu pemeriksaannya nunggu yang negatif karena disini bisa positif jelas-jelas positif bisa nular kok gak peduli aku wistah rapor cah gak raport saya celok polisi sakit aku pokoknya gak usah ngebuh mana lah Dong no, usia negatif berarti dahulukan. Seng positif di channel. Jangan lupa masuk negatif kamu masuk dulu. mau lupa aku ngomong Jangan lupa masuk